Nazril Irham, yang populer dengan nama Ariel Noah Vokalis dari band Peter Pan yang sekarang menjadi Noah Ia lahir pada tanggal 16 September tahun 1981 di pangkalan Brandan Sumatera Utara Ia menghabiskan masa kecilnya di Aceh dan kemudian pindah ke Bandung Pada masa SMP dan SMA Ia beberapa kali membentuk grup band yang kemudian sukses dengan band terakhirnya Peter Pan Pada tahun 2010 Ariel tersandung masalah Video syurnya bersama Luna Maya dan Cutari beredar. Ia pun difonis bersalah dan mendekam di jeruji besi selama dua tahun. Setelah bebas, konsistensinya di dunia musik terus berlanjut. Aril Kian bersinar dan terus berkarya, hingga menjadikannya musisi papan atas Indonesia dan memiliki basis penggemar di semua kalangan.